Ganjal, ganjal Om yes, yes. Akhirnya ya Bertahun-tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di bagian di Raga Channel guys Hari ini kita gowes dalam rangka hutnya Foran Rio Pos Yang ke berapa ya Lihat nih ya. Oke lah ya Seperti apa nanti keseruannya Gowes kues gowesnya hari ini Ini juga bekerja sama dengan provinsi Rio nih guys Oke Masa, nah ini TGC orang ketua baru 2 wow, wow, oke, kita udah gerak nih WS nih guys menuju Jalan Sudirman menuju jembatan siap 4 nih rute nya gak jauh-jauh hari ini kita mau seru-seruan lah pokoknya ya apa mas? udah jadi <laughs> masih gila gitu. iyalah sabar juga lagi Oke guys, kita habis melewati jembatan Cia 4 yang ada di Kecamatan Rumbai ini. Kita nanti muter menuju jembatan Cia 3. Ngomong Om nggak? Lanjut, lanjut. Ngomonglah. Enggak apa-apa ngomonglah Om. <mulis> jauh nih guys, guys. Ah, apa cerita guys, guys ah, aman kan ganjal <laughs> ganjal om kita lagi di jembatan Sia 3 yang dulunya sempat bengkok nih guys. Sekarang katanya masih bengkok juga tuh. Di atas bengkok maksudnya. Oke ya, kita lanjutkan. Eh ngomonglah soal akhirnya ya bertahun-tahun ikutan door prize baru dapat. Oke guys usai sudah gores kita dalam rangka hutnya Rio Pos semoga Rio Pos semakin jaya dan memberitakan hal-hal yang menarik dan itulah pokoknya sampai jumpa di trip-trip berikutnya.